Kan kenalin aku Febiani aku dari kelas 11 IPA SMP Muhammadiyah satu Senangku Di sini aku akan menjelaskan tentang kesenian dari barang bekas. Apa sih kesenian dari barang bekas itu? Kesenian dari barang bekas adalah salah satu jenis hasil karya seni oleh individu ataupun kelompok dimana barang barangnya terdiri dari barang-barang bekas. Contohnya seperti plastik, kardus, kaleng bekas, sedotan, dan lain-lain di sekitar kita. Nah, di sini aku contoh karya seni yang terbuat dari barang bekas. Yang pertama terbuat dari kardus. Nah, di sini aku buat wadah atau tempat untuk pensil pulpen, sepidol warna, dan lain-lain Nah yang kedua, di sini aku buat bunga yang terbuat dari potong minuman dengan plastik Nah teman-teman, barang-barang bekas yang disediakan kali ini adalah bentuk pemanfaatan, penghematan dan gerakan untuk menjaga lingkungan Jadi, ayo teman-teman kita manfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita untuk makarya atau layak pakai Oke teman-teman, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan di kehidupan kita.